Bagaimana sih numpang rumah bapak? Kamu nih ya, saya udah masuk kau Islam Kau mau numpang rumah saya lagi getanya. Istrinya marah pula ya <laughs> Penyapu panjang-panjang sampai patah dipukulnya. pukulnya nah, Kau masih bilang? Tak boleh kau ikut agama Islam Tidak, saya tetap Saya tetap pertahankan gitu Nanti malam aku masuk kau di dalam kolong katanya Biar kau dibantai, digigit ular katanya Di bawah banyak ular, kau tidak takut katanya Ya Allah saya bilang tolong saya Saya bilang akhirnya ular itu belarian gitu Dan itu berapa hari itu diikat? 6 hari 6 hari diikat <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bang Ilham di channel Laskar Tujuh Langit. Alhamdulillah sekarang di samping saya ini ada Ibu Juliana Lim. Lim Junfa. Ibu Lim Junfa atau biasanya kami memanggilnya dengan nama Mak Yul. Ya. Yeah. Nah Mak Yul ini adalah seorang pembina mualaf ya mak ya. Yeah, yeah. Nah, jadi kalau dari segi namanya Lim Junfa ini otomatis ini nama Tiang ya. Iya. Ya? Gitu. ya. Nah, Mak ini tinggal di kota Pontianak. Ya, nah, sehari hari ini dia mencari mualaf ya. Mencari ya. mualaf dia ngumpulin para ibu-ibu mualaf untuk belajar ngaji. Ya. Untuk mengenal Islam. Dulu tuh Mak sebelum masuk Islam tuh Mak tuh seperti apa sih? Warganya dari keluarga yang apa apakah dari keluarga uh, yang kaya atau yang biasa-biasa aja gitu oh. kok bisa sampai bisa mau masuk Islam asalnya tinggal kami itu di pemangkat setelah di pemangkat dipindah lagi ke Pontianak pindah lagi ke Batompar. Batompar itu waktu zaman zaman dulu itu ya orang kerjanya somel kan Oh kerja di kayu? Kayu, uh, kerja kayu, termasuk saya juga kerja kayu Masih kecil juga ikut orang tua ikat kayu Nah dari situ lama-kelamaan banyak kumpulan dengan orang Islam Tetangga orang Islam Dan rumah saya pun berdekatan dengan orang Islam Masjid apa tuh Dekat-dekat di situ Oh itu di Batu Ampar kak? Uh -huh, Dekat-dekat di situ jadi tiap hari kita mendengar orang sholat, ajan kan gitu kan, hari-hari kita dengar. Tapi waktu itu kita kan masih agama konghucu, masih kepercayaan lah. Dibilang ya, konghucu itu kepercayaan, agama sih memang belum ada. Kepercayaan orang tua kita bersembah-sembah kan gitu kan, bersajin-sajinan gitu kan, orang jaman-jaman dulu kan. Nah, jadi, kami sebagai anak kan ngikutlah orang tuanya, agama apa ya ikut. Jadi lama-lama kita dengar orang Islam bersolat, bacaan rumah-rumah kan dekat-dekat orang Islam. Jadi awal sih kita sih sedikit tidak diminat, mau masuk Islam. Waktu itu tidak diminat. Cuman ya kadang dengar orang Islam azan apa kita risau rasanya dulunya risau juga ya risau jadi denger kita subuh-subuh mau tidur Atang dia kayak oh, pakai kaung kita kan <laughs> gak ngerti apa yang dipekein ya jadi kita mengatakan dia pakai kaung apa ya subuh buta nih orang Islam nih gak ada kerjaan lain jadi kita nih berkata-kata sendiri jadi tiap hari kita subuh tuh mendengar kita balik kerja kan kadang yang 10 malam Somel itu kan tutupnya yang sebelum malam Itu umur berapa mama nih? Saya umur uh, 15 tahun Saya udah mulai kerja somel kok. Oh, Udah gadis berarti? Hmm. Jadi saya masuk islam 17 tahun oh, Oke okay. jadi setelah pulang suamil malam kan capek, hmm, capek perlu istirahat perlu istirahat jadi belum waktunya udah subuh udah aja udah terbangun nah, jadi kita terbangun jadi kita rasa risih gitu risau gitu jadi dalam hati kita marah terus gitu dengan dengan ajan dengan ini ajan. kita hmm, marah tiap hari rasanya gitu ndak senang lah hati kita jadi ada setahun dua tahun makin dengar ajan kan kita bisa pindah kan kena Somel itu di situ, jadi asramanya di situ, hmm. jadi kita tidak usah milih-milih lagi, jadi tetap dari situ, akhirnya lama-kelamaan, kenapa rasa berubah hati saya, gitu lah. Dari benci Ajan, sekarang mana, rasanya jad... sedih, gitu. kok sedih? Sedih, saya juga tidak tahu dengan Ajan tuh tengah tidur itu rasanya perasaannya jauh sekali kaya ada orang rasanya cuman kita sendiri rasa perasaannya jauh bener cuman hanya dengar ajannya nggak di suara lain cuman rasa alah neteh air mata saya waktu itu ngapa ya saya berubah ya awal saya tidak senang kenapa sekarang saya sedih gitu apa sebab saya sedih gitu saya mencari Mencari diri saya, kenapa saya sedih gitu? Dengan rajani, ah, dengan rajani itu kenapa gitu? Itu umur 15 an 16 dah, udah 16 belas, dan enam belas, dan enam awal saya paling belas, dan enam gitu? dan saya belas, dan enam belas, dan enam belas, saya enam belas, dan enam saya dan enam belas, dan saya belas, dan enam saya dan apa yang dibuat orang Islam di situ tuh Kak? sholat hmm. lah Bu Yuli? Eh bukan masih amoy saya ya? Oh, panggil amoy. Amoy, eh, eh. amoy katanya itu masih itu orang tuh sholat orang Islam tuh katanya itu memang orang Islam tuh dikerja lima waktu. ndak capek gak orang Islam nih? Saya bilang kok sampai lima kali dia sholat ya? Hmm. Ibadahnya sholat uh, ah, jadi itu dia itu tuh ibadah terus bila dia tidurnya hmm. ya, saya bilang. Nah, kok tiap hari dia sholat? Kalau orang kita, kok ndak ada ya? Kalau orang Cina itu yang sembah pekum, itu kan dia setiap tanggal 1 sama tanggal 15 yang dia sembahnya. Itu bulan, bulannya bulan Cina, <tongan> tanggal 1 sama tanggal 15 belas dia, dia sembahyangnya gitu. <tongan> itu baru boleh sembahyang bulannya, ah, sama kan? Bulan kita kan beda, bulan sebelah. Berarti ada, ada penanggalan ada, sendiri uh, uh, ya? Nanggal yang itu, yang ada kecil yang macam Jawa ya. Wow, yang gitu. tengah itu. Nah yes. itu dia. Itu jadi kami itu dia ya, tiap hari tanyalah sama mereka tuh. Kenapa orang Islam tuh kok bisa mampu gitu bah? Kok orang Islamnya mampu ya? Tiap hari dia tuh seperti itu. Jadi lama-lama tuh, uh, jadi saya dengar seperti itu, saya nengok orang Islam tuh kan tidak jauh dari rumah kita ya kita ya lah nengok dia orang Islam menghadap Tuhannya dia menyuci mulutnya hidungnya tangannya kakinya semua dicuciin gitu berarti bersih bener ya orang Islam ini gitu mah. lain seperti kami kami itu kan tidak ada seperti itu kami rasa pakai baju udah pergi dah Ke pekong kepekong kepekong jadi tidak ada pantang pantangan kalau orang konghucu tuh tidak pantang. Bebas pakai baju Bebas. apa, uh, mau kau pakai baju apa yang si seksi, seksi itu tidak jadi masalah. Karena itu orang konghucu tuh kan tidak diajarin Dia hanya cuman pergi sembah sembahnya aja. Jadi tidak macam Islam itu kan ada ajaran, Kristen ada ajaran. Kalau konghucu kan tidak ada. Tidak ada aturan, Tidak ada bersikap harus... bagaimana ketika ingin melakukan ibadah Iya, enggak ada, dia cuman hanya pergi sembah-sembah gitu aja hmm. Setelah itu, saya melihat orang Islam tuh lebih baik, lebih bagus kayaknya agamanya Jadi saya pun, ya macam mana ya, saya akhirnya tertarik lah, mau masuk Islam Saya bertanya tanya-tanya sama orang-orang doh -orang, mana bisa mau kau masuk Islam kata orang situ mama kau tuh garang tuh katanya <tik> <tik> emang mama aku kan tidak boleh saya ini anak perempuan yang tua kan satu aja yang lain adik adik adik itu yang dulu saya tinggal sana saya cuman dua ya perempuan <tik> uh, saya sama adik saya yang perempuan dulu dua mama ada berapa saudara saya delapan delapan uh -uh. perempuan dua awalnya belum ada lahir yang baru itu oh. yang belum ada lahir yang baru kan kami cuma empat beradik ya oh, awalnya empat mm -mm. baru-baru 17 tahun ya A -a, waktu 16 mm. tahun kan oh, baru empat iya? setelah lanjut lagi ibu saya lahirkan lagi jadi mm. di bawah empat lagi, A -a, 4 lagi. Uh, jadi mama tuh merasanya begini kalau anak saya cuma empat aja kalau masuk islam satu kan mati satu kata-kata kata orang Cina ya kalau anak kita udah pindah agama udah masuk bukan masuk Islam mereka bilang masuk Melayu oh, masuk Melayu hmm, anak saya masuk Melayu katanya berarti hilang anaknya kalau memang memang orang Cina itu kalau anaknya masuk Islam mati dibilang mati dianggap mati dianggap mati kalau ya. masuk agama lain Kristen atau apa gitu Kristen enggak apa, -apa. Oh, saya kecil-kecil juga ikut Kristen oh, kok oh, tidak dianggap mati enggak tapi kalau masuk Islam dianggap mati dianggap mati uh -huh. ibadanya dia tidak dianggap enggak dianggap lagi uh, dia pokoknya enggak boleh lah ngapain masuk Islam itu pokoknya agama yang tidak bagus kata dia oh. menurut mereka ini oh. enggak bagus agamanya katanya Hmm, apain kita orang Cina mau masuk agama Melayu katanya hmm. mau masuk Melayu mau ngapain katanya ah, akhirnya jadi saya umur masih itu 17 tahun jadi saya berpikir sendiri lah umur 17 tahun di mana sih bisa masuk Islam gitu pak hmm. tapi nekat mungkin itu rasa penasaran bukan penasaran rasa goncang badan kita rasanya kayak perlawanan gitu ah, dengan orang tua saya gitu. Hmm. Karena orang tua saya agama Konghucu, saya pingin masuk Islam. Tapi saya kayak didorong terus mau masuk Islam gitu. Hati saya tuh aslinya mau masuk Islam. Tapi mama apa mamanya mama udah tahu niat Ma'il mau masuk Islam. Enggak. Oh, enggak, tahu. Saya enggak mau ngomong kalau ngomong dimarahin mau. Enggak dibolehkan. Hmm. Jadi saya diam diam lah, saya pergi. Pergi dari batamper itu ke batang tikar. Iya hmm, pada tikar. Batang tikar itulah. Ada Pak Pengurus itu memang dia masukkan orang Islam. Jadi saya dibawa kawan saya ke sana. Nah, jadi saya masuk Islam sana diam-diam. Pada saat itu berarti Mama tidak, belum tahu Islam itu seperti apa ya? Belum. Hanya. Hanya terdorong hati itu sedih, rasa mau, rasa mau gitu. Saya mau memeluk agama Islam merasa gitu. Hmm. Jadi tiap hari itu menangis nangis di dalam tapi orang tua saya nggak tahu saya nangis oh gitu. cuma nasa subuh tuh nangis rasanya ya Allah, sedih gitu rasa enak gitu dengar dengar aja. ajannya tuh rasa enak gitu hmm. uh, nyamannya agbati saya berkata sendiri agama Islam mungkin inilah yang agama yang sebenarnya ya uh, bukan ngukang hucu gitu lucu itu kan tidak ada agama selama ini kita tidak pernah dapat belajaran di sekolah juga nada. ada di sekolah ada Islam aja hmm. di sekolah kami sekolah dulu tuh ada Islamnya diajarin agama kongucu keluar luar main tali lah main oh, ha, main tali lompat-lompat tali jadi enggak dibolehkan sama bu guru masuk kan jadi kami main di luar kok agama dia not diutamakan ya kok kita nggak ada ya kamu tuh tak ada agama katanya waktu sekolah itu Oh, benar juga. Kami tidak punya agama. Nah, itu dari situ saya berpikir, berpikir sendiri. Oh Waktu itu, ke sekolah dibilang tidak ada agama. Berarti, kami itu tidak punya agama. Jadi, dengan Islam ini rasanya tertarik sekali. Saya tuh sedih, asal kadang nangis, kadang apa. Nah, akhirnya, saya pergilah ke kampung sebelah, masuk Islam, datang nanya sama Pak Punglu, "Pak, saya mau masuk Islam." Saya bilang, "Orang tua, bagaimana?" Saya tidak tahu, Pak. Ini eh, tidak boleh. Tuh. Orang itu orang tua tidak tahu. Ini eh, tidak usah bilang-bilang, lah, Pak. Gitu, saya bilang sama Pak itu, hmm. saya bilang-bilang, "Saya ingin masuk Islam. Umur kamu berapa? 17 belas. Udah TKP belum? Belum bikin, saya Bilang, nah, "Jadi ah, begini aja." katanya umur kau 18, belas, eh, naikkan 2 tahun, ya. Artinya, oh, katanya, Pak Bungul bilang hmm. gitu nah, biar jadi, bisa masuk Islam, ah, biar bisa masuk Islam. Katanya waktu itu akhirnya oke okay lah saya bilang bikin ya KTP akhirnya KTP 19 tahun itu tahun berapa tuh mak tahun berapa 69, sembilan kak oh tahun enam puluh tapi masih ya, Pokoknya... belum seperti sekarang ya sudah so tercatat secara digital, tidak. itu kan uh -uh. masih manual, iya, manual. kita ya, mau iya. bohong juga tang Eitu. tahun berapa itu bisa, dulu, bisa. Ya. E -e, terserah e -e. lah kalau tidak tinggal isi sendirinya berapa e -e. E, dulu tuh masih bisa, maka sekarang kan udah tak bisa, kan. tidak e -e. bisa dibohongin e, akhirnya masuklah saya Islam sama dia setelah masuk Islam terpikir lagi macam mana saya, mau kemana ini mau pulang kemana kalau pulang ke rumah tetap makan babi lagi kan? oh jadi setelah masuk Islam mama bimbang bimbang lagi kalau makan kalau pulang ke rumah tetap menunya ada babi ah, tadi itu ada ya ada babi tetap dan orang tua kan tidak putus dari itu macam ah, mana pikir akhirnya udah masuk Islam saya masuk lagi ke dalam pak bilang ada apa lagi udah saya masuk ke Islam kau mau nanya apa lagi berarti kamu ini udah Islam katanya Hmm. boleh katanya belajar agama Islamnya salatnya apa katanya kan bukan gini pak sambil mana aja saya mau pulang ke mana pak <gulau> ini gitu, saya mau pulang ke mana pak orang tua saya kan tidak izinkan kalau saya pulang kan tetap sama juga saya masuk Islam tidak digunakan juga ya pak ya <gulau> bagaimana saya numpang rumah bapak kamu nih ya saya udah masuk kok Islam kamu kok numpeng rumah saya lagi <tuh> istrinya marah pula ya <tuh> <tuh> <tuh> tapi ya namanya kalau daerah tuh kalau kampung itu enggak enggak Pak Ilham karena dia itu senang senang dia terima kita oh, itu iya, iya. Hmm -hmm. Dia senang kalau kita dulu kan Tidak banyak yang masuk Islam Tidak mm -hmm. macam sekarang kan Sampai banyak sekali masuk Islam Tidak ada masalah yeah, Kalau dulu, kalau dulu, dulu kan bisa, mm, bisa hitung berapa orang yang masuk Islam Waktu itu kan uh, Makanya Dia merasa kita masuk Islam Dia sangat senang sekali menerima kita uh, Malah dikasih kita uang lagi Untuk, yeah. untuk makan Untuk apa dikasihnya Uh, waktu itu, di tapi daerah Batau Amparhana. Nah, setelah saya masuk Islam, numpang rumahnya sebulan tidak dikerja. Begitu. Itu orang, orang tua tidak nyari? Nyari, dia kan tidak tahu di mana. Akhirnya dapat tidak dia. Oh. Akhirnya dapat, dicari saya, saya dipaksa pulang lah. Uh, pulang ke rumah, jadi ditanya. Ya kita bujurkan lah, kita memang sudah masuk Islam. Uh, jadi mereka bilang, tidak usah, kamu tidak boleh masuk Islam Sekarang kamu harus ikut agama kita, ikut kita orang tua, kata abang-abang dia bilang Kalau kau tetap mengikut agama Islam, saya anggap kau mati gitu ya. Pokoknya habislah diceramai sama mereka, keluarga-keluarga, kan Jadi kita masih tetap bertahan, tetap bertahan dengan agama Islam, tak mau berubah nah itulah dari situlah saya di plasanya Tuh mengalami penyiksaan juga uh, sampai kita gitu, sampai kita gitu. dipangkong lagi penyapu tuh <laughs> <laughs> penyapu panjang-panjang sampai patah dipukulnya uh, kau masih bilang tak boleh kau ikut agama Islam enggak saya tetap saya tetap pertahankan gitu walaupun, Udah. Dipukul, walaupun dipukul tuh tetap pertahankan di siksanya di apanya nanti malam aku masuk kau di dalam kolong katanya biar kau dibantai digigit ular katanya, dibawa banyak ular, kau ndak takut katanya dia nakut-nakutkan ya kan bukan dia nakut-nakutkan benar-benar kan, ya benar di dimasukkan kata dalam kolong rumah di bawah rumah ya iya. jadi dekatnya gitu, jadi ndak bisa gerak gitu ya, cuma kaki aja ini dekatnya gitu jadi di mamak diikat ya? diikat lah, enggak, saya lari kok <laughs> <laughs> akhirnya saya diikat yang di dalam itu tapi masih nampak kan di, di itu kan ini ini rumah ini air, di bawahnya air oh iya kan rumah zaman dulu kan tinggi-tinggi ah, kalau dekat itu kan dekat laut oh iya dekat, uh, dekat laut laut batu ampar itu kan laut kan? iya yeah. ombak um, masuk, masuk, masuk mm. kan gitu kan? Nah, jadi ya namanya Asrama kan dia bangun WC nya panjang-panjang gitu kan nah, jadi ada anyau-anyau apa kan ular-ular kan turun kalau malam-malam hmm. jadi kita ini masih umur 17 tahunnya takut lah kita nak pernah ngalamin seperti itu kan akhirnya kita takut nih ularnya matanya merah, -merah berdatang kan jadi saya takut saya, saya gini kan Ya Allah eh. saya tidak pandai nyebut. Ya Allah kan baru masa Islam. Tidak tahu Tuhan siapa. -apa. Ah, eh, tahu. Eh, cuma bilang Allah nol Allah nolong saya. Allah nolong saya. Ya, ya. Saya cuma nggak ada dengarkan ajang do bilang Allah kan. Ya, ya. Ah ya bilang Allah nolong saya. Saya bilang Ya Allah. Saya bilang nolong saya. Saya bilang akhirnya ular tuh belarian gitu. Hei, kata saya bagus benar agama Islam ini. <laughs> Saya dulu apa, mak takut nangis atau gimana? Nangis, saya waktu itu di bawah itu nih ular nangis saya itu nih ngulur banyak. manikan ikan yang berduri itu banyak gak tuh? Hmm. Hmm, kalau kena peti itu bisa bengkak kan tangan kita, merah-merah datang sama Itu kan namanya laut, tepi laut gitu bang. Berarti itu ular laut berarti ya? Anak tahu ular apa tuh? Ular tanah juga ada di situ. Oh. Kan namanya kan tepi laut itu kan banyak banyak anyu anyaunya gitu anyau ini apa? becek-becek ya. oh, becek. uh, kalau iya. siang tuh becek semua uh anyau iya, iya. mm -mm. ya tapi kan memang anyau ya becek-becek-becek gitu kan tetap ada itu kan ada atapnya, orang yang untuk bikin atap daun tuh pohon-pohon atapnya tuh kan iya, iya, iya. Hmm. di situ kan masih hutan kan I iya. nah, jadi ularin datang jadi saya bilang, ya tolong saya tadi ularnya berlaris sun Lari semua lalanya. Ya Allah, saya bilang. Berarti ini aku harus pertahankan dengan agama Islam ini. Saya bilang belum apa-apa ya. Saya udah ditolong kan. Berarti Islamnya bagus juga. Saya bilang. Ah, akhirnya saya lah Jadi itu berapa hari tuh dikat? Saya dalam itu ada enam hari. Enam hari dikat. Hmm, tapi dinaikkan siang, yang dimasukkan malam. Oh malam di. Masukkan siang lagi. Mm. ke dalam bawah rumah mm -mm. kalau siang naik kan dipukulnya oh siang dipukul mm. itu siap, siap apa dapat jam sekali dipukul atau gimana terus pokok dia beli beli dia mau aja dipukul. abang abang tuh kok masih berubah ke belum katanya ah pukul lagi berubah ke belum pikirannya pukul lagi, dipukul lagi dipukul malamnya dia masuk ada bohong mm -mm. rumah biar sampai dia berubah kata orang tua mm. tuh kenapa mama tidak berubah kan dapat penyiksaan suruh duduk di ruang tamu tunjukkan sama keluarganya keluarga-keluarga kita udah dipotong kepalanya babi itu ditungkupkannya kita maksudnya ditungkupkan? kepala saya pa. sama abang saya ditungkupkan? iya uh -uh. dia kan babi besar itu kan udah dibelah nah. akhirnya ditungkupkannya kepala kita itu yang dimasak itu masih mentah? masih mentah masih di darah-darahnya dia bilang lah sama keluarga-keluarganya A ah, coba kalian lihat ini ya Islam dia nih ha coba lihat kayak di olok-oloknya kita. <tik>